Kebanyakan orang yang melakukan aktivitas itu Di waktu pagi, siang, dan sore Apa yang sedang target lakukan Saat pesan kita masuk pada dirinya Halo semuanya Jumpa lagi bersama saya Alvaris Masih Di video kali ini saya akan membahas tentang Waktu yang tepat untuk kita lakukan telepati Kapan sih kita harus lakukan telepati teman-teman? Sebenarnya telepati itu bisa kita lakukan kapan saja kita bisa telepati di pagi hari siang hari, sore hari malam hari pun kita bisa lakukan telepati pesan yang kita kirim bisa sampai kepada target tetapi teman-teman ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan ada beberapa hal yang harus kita uh, pikirkan agar pesan kita bisa dia terima dan memiliki efek seperti yang kita inginkan teman-teman jadi kapan waktu yang tepat untuk kita lakukan telepati teman-teman sebelum saya bahas lebih jauh tentang hal ini untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe jangan lupa nyalakan loncengnya agar anda akan mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru karena ke depan nanti saya akan membahas banyak tentang poin-poin penting di dalam telepati. Dan untuk teman-teman semua yang sudah subscribe, sudah nonton video-video saya, sudah like video saya, saya secara pribadi sangat berterima kasih kepada teman-teman semua. Dan saya harap teman-teman semua bisa kasih masukan kepada saya, kasih saran kepada saya agar channel saya lebih baik lagi ke depan oke teman-teman kita langsung saja membahas tentang kapan waktu yang tepat untuk kita lakukan telepati teman-teman kalau ditanya waktu pagi siang sore dan malam atau tengah malam kita bisa lakukan telepati namun sebaiknya kita sesuaikan dengan kondisi target kita sesuaikan dengan kondisi target kondisi target sedang apa di saat pesan kita sampai kepada dia apa yang sedang target lakukan saat pesan kita masuk pada dirinya hal itu sangat berpengaruh teman-teman berpengaruh terhadap sejauh mana target fokus pada pesan kita sejauh mana target uh, merespon pesan kita kurang lebih seperti itu contoh teman-teman di saat teman-teman sedang sibuk nih, di teman-teman sedang sibuk. Tiba-tiba teman-teman teringat akan seseorang. Apakah teman-teman di saat sibuk itu teman-teman uh, membayangkan orang itu secara terus-menerus, apakah hanya sebentar? Biasanya yang terjadi adalah hanya sebentar teman-teman. Karena di saat itu, di saat teman-teman sibuk, di saat teman-teman sedang memikirkan banyak hal, Teman-teman akan fokus pada apa yang sedang teman-teman kerjakan Berbeda dengan teman-teman yang sedang dalam posisi santai Tidak bekerja, tidak melakukan apa-apa Tidak memikirkan banyak hal Ketika teman-teman teringat akan seseorang Biasanya di saat itu teman-teman akan memikirkan tentang orang itu Membayangkan tentang orang itu Biasanya seperti itu Jadi teman-teman Usahakan teman-teman telepati di waktu-waktu di mana orang itu sedang santai Kadang begini, kebanyakan orang yang melakukan aktivitas itu di waktu pagi, siang, dan sore Kebanyakan seperti itu Kalau seandainya dia sedang tidak sibuk ya teman-teman tidak apa-apa untuk melakukan telepati Karena kalau dia sedang sibuk dan pesan teman-teman masuk itu kemungkinan besar pesan yang teman-teman kirim itu Dia hanya pikirkan sebentar Atau bisa saja dia abaikan pesan yang teman-teman kirim Teman-teman harus pertimbangkan itu Kalau seandainya dia sedang sibuk Mending teman-teman lakukan telepati di waktu-waktu yang lain Percuma kalau pesan yang teman-teman kirim Dan dia hanya membayangkan sebentar Atau dia mengabaikan teman-teman kurang lebih seperti itu jadi kalau ditanya menurut saya menurut saya kapan waktu yang tepat untuk kita lakukan telepati untuk kita kirim pesan kepada target kalau menurut saya itu ada dua ada dua waktu yaitu malam hari kurang lebih jam 9 atau jam 10 dan di pagi hari kurang lebih jam, jam 6 gitu jam 6 pagi, kenapa harus jam 6 pagi ada alasannya teman-teman oke teman-teman yang pertama di malam hari kenapa sih kita harus telepati target di malam hari kurang lebih jam 9 atau jam 10, karena secara umum di waktu-waktu itu kebanyakan orang sedang tidak beraktivitas sudah pasti kebanyakan teman-teman kebanyakan, beda kalau yang kerjanya malam atau shift malam, atau jaga malam beda teman-teman kenapa malam hari dia tidak lagi bekerja tidak lagi memikirkan banyak hal aktivitasnya kurang maka kalau pesan kita masuk dia akan merespon pesan kita sepenuhnya dia akan merespon dan fokus biasanya fokus mungkin dia ingat kita dia bayangkan tentang kita kenangan antara kita dengan dia kurang lebih seperti itulah teman-teman atau kalau kita kirim pesan tentang cinta Dia pasti membayangkan tentang kita masalah cinta ya Dan apabila dibayangkan hal itu secara terus menerus Di malam itu Maka bisa saja yang dibayangkan tentang kita Akan terbawa sampai di dalam mimpinya Sampai terbawa di dalam mimpinya Kenapa bisa terbawa di dalam mimpinya Karena begini teman-teman Mimpi itu terjadi karena alam bawah sadar kita Merespon apa yang terakhir kita pikirkan sebelum kita terlelap? Apa yang terakhir kita pikirkan nih, sebelum kita terlelap itu alam bawah sadar membuatnya menjadi mimpi. Dan apabila yang kita kirim itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan perasaan, senang atau kurang lebih seperti itu, maka yang digambarkan di dalam mimpi itu jelas, bisa tergambar jelas dan mungkin bisa saja Keesokan harinya dia akan mengingat hal itu Jadi keuntungannya di malam hari yaitu peluang besar untuk dia merespon pesan kita Itu yang pertama Yang kedua Hal itu yang dipikirkan bisa terbawa sampai mimpi Itu yang kedua teman-teman Jadi ada keuntungan tersendiri teman-teman Dan di pagi hari Kenapa kita harus telepati di pagi hari Kurang lebih jam 6 teman teman sebenarnya ini menurut saya ini menurut pendapat saya teman teman menurut pendapat saya dan apa yang saya sering alami ini menurut pendapat saya dan apa yang sering saya alami teman teman jadi begini teman teman ketika kita telepati di pagi hari dan pesan kita masuk di pagi hari itu juga dan target memikirkan tentang kita tentang pesan yang kita kirim kalau biasanya kita kirim datang cinta maka dia akan merasakan cinta teman-teman kenapa saya bilang sangat penting di pagi hari karena menurut saya biasanya apa yang orang pikirkan di pagi hari biasanya itu akan terbawa sampai di malam hari dia akan memikirkan hal itu terus contoh kayak teman-teman Ingat akan seseorang di pagi hari, teman-teman, tiba-tiba ingat akan seseorang, tiba-tiba merindukan seseorang. Biasanya orang itu, teman-teman, akan ingat terus di hari itu, sampai di malam hari. Biasanya kalau teman-teman nyanyikan sebuah lagu, satu lagu di pagi hari, biasanya lagu itu terus, teman-teman, ulang-ulang sampai di malam hari Bagaimana kalau teman-teman yang teman-teman telepati itu tentang cinta. Dia akan mengingat teman-teman. Dan hal itu dia ingat terus sampai di malam hari. Keuntungan yang menurut saya seperti itu. Itu menurut pendapat pribadi saya. Dan yang saya alami seperti itu teman-teman. Dan bisa teman-teman coba. Jadi teman-teman, poin pada video ini tentang waktu yang tepat untuk telepati sebenarnya semua waktu bisa asalkan teman-teman pertimbangkan kondisi target sedang apa kapan pun itu yang penting target sedang santai jadi kalau saya nanya pagi, siang, sore itu target sedang beraktivitas mending teman-teman jangan dulu untuk melakukan telepati daripada pesan teman-teman masuk target akan mengabaikan atau target hanya sebentar memikirkan pesan yang teman-teman kirim kalau di malam hari peluang untuk target membayangkan pesan kita itu besar karena di malam hari itu target sudah tidak lagi beraktivitas dan seandainya kalau target di malam itu membayangkan tentang apa yang kita kirim atau apa yang kita telepati kepada dia kemungkinan besar hal itu akan terbawa sampai di dalam mimpinya kurang lebih seperti itu dan untuk telepati di pagi hari sebenarnya punya keuntungan juga teman-teman Keuntungannya di mana? Seperti pendapat saya tadi itu, karena kalau apa yang kita bayangkan di pagi hari, biasanya akan terbawa sampai di malam hari. Apa yang kita nyanyikan di pagi hari, biasanya lagu itu kita ulang terus sampai di malam hari. Dan apabila hal itu kita kaitkan dengan telepati, apabila kita kirim pesan tentang cinta, ya mungkin yang besar apa yang dia rasakan itu, apa yang dia pikirkan itu akan terbawa sampai di malam hari. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman itulah intinya dan dan teman-teman semua jangan lupa sebelum teman-teman lakukan telepati atau sesudah teman-teman lakukan telepati jangan lupa untuk berdoa karena telepati hanyalah perantara yang menentukan adalah Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya al